Waspadai GBP US di sedang rebound. Secara umum, bias harian pergerakan GBP US terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound dari sekitar area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga GBP USD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.38048 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.37527. Sekian analisa forex untuk tanggal 13 September tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212